<tuh> baik, teman-teman. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahummuzi alaazal sayyidina Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya, alam Di sini di Alqaulah Jaya teman-teman. Uh, semoga teman-teman semuanya baik-baik saja dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih seputar TV ini, cuma yang akan kami bahas hari ini, pada kesempatan kali ini adalah ini HD. Uh, HDA 5600 dari PX digital multimedia ini digital TV indoor outdoor antena ya antena teman ini adalah kelanjutan dari HDA 5000 bedanya katanya orang-orang cuma di sini di 4K nya ini kami eh, perdekat teman-teman biar teman-teman jelas Oke okay. Oh iya seperti ini teman-teman Mudah-mudahan cukup jelas ya Oke Kalau kurang jelas dapat dekat lagi Ini teman-teman Penampakan boxnya seperti ini Oke Ya Ada boosternya juga Oke Teman-teman bisa men shoot Langsung dibuka aja teman-teman Ya seperti ini Oke Langsung dibuka Bismillahirrahmanirrahim Oh terbalik ya Ya Kalau yang HDA 5000 itu Apa ininya Kerdus kalau gak salah ya Oke Ada standnya Katanya ini bisa dibengkok bengkokkan Oh iya bisa ya, Ini nanti ini berarti Oke. Okay. ada buku petunjuk, teman-teman. Ada kabel. Kabelnya berapa meter ini? Kalau ditulisannya 12 sih. Ya. Ah, anggap lepas 12 ya. Oke, okay. kabel teman-teman ya. Oke, okay. buka dulu teman-teman. Kabelnya 12 meter cukup kecil ya dan ini soket apa namanya ya nanti bisa ditutup begini ya itulah ini adaptor kayaknya kok oh, benar adaptor adaptornya ini teman teman berapa ini uh, 6 volt ya nampol taruh sini Ini kalau nggak salah boosternya, teman-teman. Boosternya. Yang ini ke adaptornya. Mana ya? Kayaknya ke mana? Ini gua petunjuknya. kalau di buku petunjuknya, oh yang ke tv yang ini ini yang ke tv teman teman coba lihat di belakang ya betul ini ke tv nanti oke ke tv ini ke antena oke ini apa namanya bracketnya ya Si penyambungnya ke tembok ya, ini adalah antenanya ya, seperti kupu-kupu ini. Nanti pemasangannya begini ya. It's, saya matikan dulu uh, cahayanya teman-teman, karena ini warnanya putih, jadi nggak kelihatan uh, tulisannya. Oh, sudah kelihatan gini ya? PX ya belakangnya seperti ini ini bukan ini ya bukan dari taiwan kayaknya made in China. nggak apa-apa lah yang penting anten nah ini ada karetnya sebagai water resist apa resistif ya sebagai pelindung dari air biar pedak air oke okay. cara masangnya begini nanti kita coba di ini dulu di apa di ru dalam ruangan dulu yeah. karet ini teman-teman di dalamnya ada semacam gas begitu dan ada karetnya begini taruh mana dulu ini <tuh> Oke, okay. saya akan menyiapkan tempatnya dulu. Taruh begini dulu. Oke, okay, teman-teman, ya, ini kabelnya. Kita uh, sambung seperti ini, ya. Awas, kemudian ya, masukkan begini. Kemudian dikunci, tarik dulu kunci ini. Ya, sampai betul-betul mengunci, teman-teman. Ya. Sampai betul-betul mengunci. Oke, okay, sudah. Sudah ya, menguji, tutup Yang dapat Oke okay. Kan kami pasang di atas sana Ya Ya Oke Ya, apa Pasang di sini ya Nah, di situ Nah, di situ Pasang dulu Ini uji coba di dalam ruangan teman-teman mudah-mudahan eh, cukup memuaskan tapi ini rencana kami langsung pasang nanti di di luar ruangan maghrib ya teman-temannya eh, begini oke kita akan setting ini sambil kita dengarkan adan maghrib teman-teman ya. ya ini ke sini kemudian adaptornya ke sini kita lihat nyala enggak Nyala, teman -teman ya. Kelihatan nyala ya. Oke. Ini mati. Nyala. Oke. Kemudian yang ini ke TV. Ke antena TV maksud saya ke belakang, namun Sambil dengerin ini, ya, teman-teman. Ya, oke, okay, ke antena TV belakang. Iya, yeah, maaf, tidak saya tampilkan karena kondisi medannya cukup sulit. Iya, <guluh> yeah. TV-nya dinyalakan. Kita tes di dalam ruangan, seperti apa ya, ada tulisan sinyal lemah, begitu ya, autofocus. Atau fokus ya, ya, ya. nomor satu, kita tes dulu, cari dulu uh, ini ya, cari dulu channelnya uh, menu. kemudian nyarinya di.. eh kok sini.. maaf ini baru.. no.. program otomatis di enter.. oke digital analog mulai.. oke.. Kami skip start teman-teman ya. Nanti hasil akhirnya akan ditunjukkan Oke okay, teman-teman ya Sejauh ini Sinyal yang didapat hanya dua Di dalam ruangan Itu yang analog saja teman-teman 2 -teman. Yang digital sama sekali tidak dapat Oke okay, ini dua Yang analog Oke okay, kita lihat dapat apa Oh dapat TV One Kemudian apa, -apa lagi? oh ini jtv, kayak yang lain tidak dapat, oke okay. uh, nanti kita uh, apa coba di luar ya, ini di dalam ruangan teman-teman, di dalam ruangan coba undernya saya rubah-rubah. oh kalau ditinggikan lebih ini ya lebih lebih terang dikit, ya berada perubahan ya. <laughs> Kalau di bawah, nah ini kalau di bawah, mana tidak ada. <laughs> Oke, okay. kita lanjutnya nanti ya. Salat malam ma dulu. Kita akan gentung ini di, eh, teteh, teteh. Beda, di luar ruangan ya. Tidak. Oke, eh, ada kucing. kan gentung di sini di luar ruangan, di luar ya. Ini betul-betul luar ya. Ini itu tuh. Nah, itu awan-awan nah di sini kan kami gantung di sini teman-teman ya oke okay. ya oh, wow, wow. gantung itu uji coba ya mudah-mudahan ini di outdoor betul-betul outdoor kemungkinan kalau hujan ini kan kena hujan tapi ini kan bisa outdoor juga. Oke, okay. ya ngadepnya ini ke selatan teman-temannya. Ngadep ketep, uh, ke arah lain saya tidak tahu bagaimana. Okay. Tuh, ya. Oke, itu ya. Kelihatannya ini, wah itu langit, ini ada pohon. Di sini ya, kita akan bawa ke dalam. Aduh Aduh ada yang jatuh ada yang jatuh Oke kabelnya kita tarik Ish. Kita tarik pelan-pelan takutnya antennya jatuh terus rusak yeah. Jadi beli baru deh Oke ditarik dulu teman-teman Oke okay, sudah di dalam ya. Campur nah, dulu, turunkan trum. Hmm. Ya, akan lagi cek dulu kontennya. Kita akan cari lagi, searching lagi di menu. Oke, okay, ke bawah dulu. Program otomatis, yes, enter, enter. Oke, okay, mulai. Kita skip dulu. Oke, okay, teman sampai frekuensi ke 600-an MHz. Belum dapat satupun sinyal, ya. baik itu analog ataupun digital, belum dapat teman-teman. Uh, ini kemungkinan bisa karena posisi uh, antena. Oh, dapat satu teman-teman, yang analog dapat satu, tapi tidak tahu TV apa. Ini analog ya. Uh, kemungkinan karena posisinya, atau karena daerahnya juga seperti itu. Ya. Semua so, kalau antenanya hanya nih antenanya bagus sih seperti itu. Berarti dua teman-teman. Oke okay, ini masih hampir lima puluh persen masih analog satu teman-teman. Oke. Okay. Nah, analog bisa dapat dua teman-teman. Oke okay, empat puluh. Oke okay, skip dulu ya. Oke okay, teman-teman ini masih saja dapat satu analog yang digital masih nol. Oke okay, teman-teman kayaknya posisi ini sudah di luar ruangan cuma mungkin karena posisi atau sebagainya uh, yeah. masih nah. ini ya nah, uh, uh, apa namanya posisi ya kayaknya ini ya. Oke okay. nanti kita akan pindah lagi teman-teman. Ya dapat satu teman cuma TVRE saja, yang lainnya tidak dapat, hanya TVRE, TVRE saja. Oke, kita nanti cari lainnya Oke. list channel ke 48 puluh oke nanti Berarti... ini antenya mau dipasang sama bapak ini <laughs> ini naik sekalian masang anten sama jilid, nih Pak Okay. Naik teman-teman Ini uh, kameranya miring di atas teman-teman Oke Yang lupa Anon gula nganu Anten ke Nama Oke okay. Ya Kelihatan ya yeah. teman-teman Ah, ah, ini di bawah, ndak begitu normal. Nah, ini kesini, kedewa batu kasar pun biasa, nonton biasa. Bro, nggak boleh nggak boleh nih. Oke, ini kebon buka nih. Wong, nggak boleh pas klaim menikah. Bangun jimbak, beli beli beli. Sebenarnya betul, ini kebon pampaan. Lihat teman-teman ya. Sekalian taruh di atas genteng, teman-teman. Soalnya di bawah enggak ada ini, enggak ada bagus. Uh. Okay. <laughs> sementara saya ke. Semendara celobeng seng neka dulu pak sementara oke okay. ke. Okay. masuk Omaso kalau bengka kabel listrik ayo kemarin, Pak. Lebar di temori. kemarin le Le, le neng, ki, Nentang, akarnya, trum, nika, Orang raja. Orang raja. Raja, -cari kabel pagi. lagi. Torong dulu teman Saya turun dulu dari kabel. Mbak, ke atas teman-teman. Saya juga mau naik ke atas. Mau ngasih kabel? Kabelnya ya, ini kabel ya, kawat tembaga, dan ada lapisannya kabel ya. Ini kawan, masih diikat. Ki, ki kebesarannya nih kak. Ki, mungkin nih pak. Palek palek kuat, rencananya kuat pak. Uh, ini pertama kalinya naik geteng. antennya ini, san misan terang, antennya mudah-mudahan terang. Ini harus dia pasang di atas teman-teman karena di Probolinggo ya mungkin ya. Kalau di tempat lain mungkin tidak perlu pasang tinggi seperti ini. Ini sekeliling kekalam jaya ini. Uh, wow, Gunung, Gunung Bromo nggak kelihatan. Itu kabut di sana Gunung Bromo. Wah, dibalik kabel itu. Aduh, kabelnya nyangkut. Ndrabon. Tak kayak ki, gitu, Bro. Proses pemasangan ndak kelihatan. Jetrom, Pak. Anta da jetrom, Pak. Anwa mancing, Pak berni-beni mancing-mancingan lele sini kah lele sini ke-dekah ke sudah yang ya. tadi oh asyik asyik turun dulu ini kah kabel tak cipu lagi ada Karena di Timur nih aku lagi melihat oke. Okay. Bismillah turun teman-teman. Sebentar tapi pengalaman yang menegangkan bagi yang belum pernah. Ya pokoknya selalu berhati-hati teman-teman. Ya kerja dimanapun selalu berhati-hati. Turun. Huh. Ini orang-orang kerja ini nutup in pintu ini. Hey kalian, assalamualaikum. Ini anak, -anak kerja ini edit YouTube ini. Horus, gimana? Sudah dapat berapa video? Eka, o oh, 3 Rike, Yuk ayo lihat yuk ah, malu ya ini ndak bocor sudah insyaallah yang bagian sana ini nunggu felita dan kawan-kawan belum datang aduh payah kanak padahal kundaya ini huh. oke okay, teman-teman ya setelah Apa? ditaruh di atas genteng mungkin karena efek ini di Probolinggo juga di daerah terpencil uh, mungkin karena juga dekat dengan dis, apa, jalur aliran listrik di atas itu kan di bawah kabel atau dekat kabel mungkin pengaruh juga ya ini uh, yang tadi dapat 11 analog 0 digital sekarang analognya dapat 9 digitalnya dapat 4 Uh, kami tidak tahu ini hasilnya seperti apa, tapi uh, mudah-mudahan ini lebih baiklah daripada yang tadi. Seperti itu, yang sebelum-sebelumnya, uh, apa namanya ya? Uh, ini yang berapa? Uh, PX5600 ya, seperti itu jauh lebih murah daripada yang PX5000. Uh, selisihnya sampai 50-an ribu begitu, dan ternyata memang katanya orang itu hasilnya lebih bagus yang PX5000 dibanding yang 5600, seperti yang kami apa, gunakan di saat ini ya, seperti itu. Tuh. Oke, hampir selesai kita lihat, kita cek, ini ada di atas genteng teman, jaraknya sekitar uh, 6 meter seperti itu. Nah, kalau yang digital jernih seperti ini teman-teman Tapi cuma TVRI saja dapat Mungkin karena daerahnya juga ya Seperti itu Ini yang digital jernih sekali uh, Kemudian yang digital juga Ini TVRI juga Ini TVRI sport digital Jernihnya Luar biasa teman-teman Tidak -teman. ada titik-titik sama sekali Dan tidak buffering juga Oke okay, yang ini TVRI jatim ini digital sama dengan yang tadi ya Seperti itu Jadi digitalnya cuma TVRI Dan ini TVRI kanal 3 Untuk anak-anak ini bagus sekali dan terang sekali Yang ini analog Ya Hancur analognya Ini yang ANTV teman-teman uh, Apa Banyak semutnya Dan ini apa ini nah, Seperti ini Yang nomor 4 uh, Wow ini lebih bagus yang tadi berarti ya Ini BWS Ini GTV Global TV Berbayang Ini TV One Ini Metro TV Ini 7 Ya untuk sementara Ini dapat seperti ini Silahkan teman-teman simpulkan sendiri Dan pilih sendiri Mana yang terbaik untuk teman-teman uh, Di Probolinggo ini ya Seperti itu Oke okay, kami akan suatu hari nanti Mungkin akan kami perbaiki Atau ya mungkin Tempatnya atau kabelnya seperti itu Oke okay, teman-teman semoga yang sedikit ini Dari kami bermanfaat dunia akhirat Buat teman-teman kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh